kembali di berita faktual pemirsa turunnya harga kripto mulai memakan korban hingga korban mulai mencari makan yang hemat di GoFood dengan cara seperti ini dan ini order GoFood sekarang sekian dan terima nasib tutu tutu tutu